Flores bukan hanya Labuan Bajo, Dua jam setengah dari Labuan Bajo menuju ke arah timur. Ada sebuah kampung, kampung Todo. Di sini kita menemukan jejak awal sejarah orang Manggarai. Masyarakat di sini percaya sepenuhnya bahwa nenek moyang mereka, nenek moyang kami datang jauh dari barat dari Minangkabau menuju ke sini asal usul atau todo lamai Minangkabau dari beu todo mangaciyo kon barunia dari ciyo kumbarunia surga pat main pat babo ini yang indung ga onereka lalu bone mangaciyo siri aloda taukir ja tatoe ukir jo twei ukir. ukir noga melambangkan pemimpin itu siri bongkok ngasal Kampung ini menjadi penjaga sejarah kami, menjadi penjaga budaya kami. Karena itu pemerintah Kabupaten Manggarai sejak bertahun-tahun yang lalu berusaha melestarikan, menjaga, dan memajukan kampung ini. Menetapkannya menjadi kampung budaya. Semenjak todo ini menjadi objek wisata untuk Kabupaten Manggarai, jadi masyarakat di sini untuk peningkatan perekonomiannya itu sangat tinggi sekali dan ingin membantu masyarakat. Karena yang pertama, banyak juga wisatawan yang datang kemari. Mereka ingin membeli souvenir-souvenir souvenir berupa tarung. tarung. ini merupakan hasil kreasi dari masyarakat-masyarakat ini. Terima kasih untuk pemerintah yang sudah bersusah payah mendorong Todo ini menjadi objek wisata. Kampung ini secara turun-temurun menceritakan dengan tutur lisan sejarah awal nenek moyang kami datang. Kampung ini pula sampai hari ini dengan lugas dan terbuka menuturkan perkembangan masyarakat menggerai dari masa ke masa. Karena itu dalam semangat trisakti berkepribadian dalam kebudayaan, kami bertekad menjaga dan melestarikan budaya menggerai dengan menjaga dan merawat kampung TOR. Kami berharap, semua orang Indonesia dan semua warga dunia akan datang ke kampung ini. Welcome to Manggerai, for people who love arts, architecture, history, and culture. Terima kasih.